selamat untuk Kristi Good afternoon, I should be the next FUTASISWA for Prestasiunasional 2020 because I'm good in academics and have a lot of achievements, but also I'm good in soft skills. I'm visionary, responsible, honest, and independent. And I can balance my soft skills and hard skills so that I can Make friends easily with other people without seeing their class. And with my entrepreneurship experience, I can build my team, organize my team, and have a leadership spirit. And also trying to build a good public speaking. And I can feel what other people feel. So I good in social activity. And I always put God before me. So that I should the next contestant of the Prestação 2020. Thank you very much. I show be next. Because it's a situation. national disaster. I'm to for their attention. This is also a golden opportunity for me to increasingly care about the education while spreading to positive value. I do believe with the activities I have in the education and a high sense of responsibility, I am ready to be the next duta Mahasiswa berprestasi nasional 2020 to move forward to build the nation together through this student ambassador. Christy, Polytechnic, and everybody, thank you. If I become the next Utah Master School of Restart City National in 2020, where the family is I will give my power and position for young generation, especially ZZ, the young generation in Indonesia. This school will become our future, be inspired, by the importance of our soft skill, self confident, and critical thinking to become future national leader. I will speak out to feel reach, rich, embrace a younger generation so that they are ready to face the current development and are ready to golden generation. Thank you. <laughs> cinta mencintai literasi dan saya adalah seorang penulis tentang saya politik dan krimi saya akan mengajak generasi saya Indonesia untuk mencintai literasi untuk mencintai buku yang macam mempunyai beradaan dimulai dengan belajar pelajar pelajar literasi selain itu juga dengan berbicara tentang hidup kecerdasan emosional, nasional bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi bersinergisitas dengan generasi muda dari berbagai latar belakang Indonesia sebab hidup yang artinya hidup yang penerimaan untuk orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kategori pemenang 2020 Sehingga semua Kauirunisa. Dan kali ini special award akan diberikan yang umumnya sesaat lagi. Harus siap untuk menerima pertanyaan dari Dewan Juri. Di mana pertanyaan ini pastinya kalian harus silakan. Saya bantu bacakan siapa untuk Dewan Juri yang berhak kembali untuk Mr. Bahri untuk memberikan pertanyaannya lagi. James itu? Betul Sudah siap James? Siap Pertanyaannya yaitu Saat ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN Apakah anda setuju jika anggaran pendidikan dikurangi dan dialihkan kepada Kementerian Sosial untuk menjamin kualitas hidup masyarakat bawah. Bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa. Silakan dijawab. Oke, sudah siap untuk jawabannya? 30 detik dimulai dari sekarang. Saya tidak setuju jika anggaran APBN untuk pendidikan dikurangi dan diberikan ke Pemeksos karena tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu ditentukan oleh kualitas pendidikan. Jika pendidikan kita tidak lagi menemukan yang namanya komensos, kerjanya akan lebih mudah, sehingga tentu saja saya tidak setuju jika anggaranya diberi komensos, tapi dikontribusi saja dan dilakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, okay. sudah cukup, juga singkat dan banyak tentunya Dan ini boleh berikan tepuk tangan untuk keempat grand finalist yang sudah memberikan jawaban yang maksimal ketunya pada kesempatan. Kenal Grand Finalist Untuk kategori mahasiswa Dalam pemilihan kita siswa dan mahasiswa berprestasi Nasional 2020 Sebelum saya Mengumumkan siapa saja Yang harus menonton selanjutnya Saya akan memberikan special award Kembali untuk kategori mahasiswa Dan special award Yang pertama Untuk most of Diberikan kepada Selamat untuk Christie. <laughs> Selanjutnya so, yeah, Special Award Best Proposal Presentation our Special Best Proposal Special Award yang ketiga untuk Most Intelligence Grand Finalist yang berhak mendapatkan Special Award ini atas nama lestari sagita. <SILENCIO> Baiklah ketiga Grand Finalist yang berhak mendapatkan Special Award ya kita mau untuk tiga Grand Files yang berhasil meraih special award untuk kategori mahasiswa. presentation diberikan kepada Ramzi bin Sulaiman, mahasiswa berprestasi nasional unuugo. Untuk nama yang saya sebutkan, maaf harus berhenti langkahnya. Dan untuk dapat yang masih stay di in kompetisi ini harus memberikan jawaban yang terbaik setelahnya. Nama saya pergi dan harus Terhentilah Mohon untuk Green Fire Atas nama Jelas tadi Dan nama selanjutnya harus terhenti langkahnya di babak ini untuk kategori mahasiswa ke finalis atas enam. Finalis atas enam. No. Udah diberikan pertanyaan menjawab 30 detik Sudah cukup jelas 30 detik Jadi, berikan jawaban singkat padat Kepada Mr. Harris di persilangan eh, Baik, eh, selamat sudah berada di 30 hari Pertanyaannya, ini pertanyaan gitu, agak ya. panjang jadi mau mengingatkan Oke, okay. penulit tanyanya adalah apa? yang kekerjaan di Indonesia yang masuk Indonesia Sudah jelas? Sudah. Waktunya 30 detik jawab dengan maksimal 30 detik Anda dimulai dari sekarang Terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan tenaga kerja asal Indonesia, saya sangat berbadi selalu setuju yang lain Kenapa? Dari ke juta masyarakat Indonesia, Indonesia memiliki dinarasi budaya yang produktif seharusnya generasi Indonesia dipertanyakan untuk menolak sendiri tanah air karena apa? kalau tanah berpercaya asli pemula tanah air Indonesia kita tidak akan memilih tanah Indonesia oke, ini dokumennya sudah cukup oke, okay. sudah berikan yang terbaik ingat 30 menit saja ya kalau nama kembali nama dari Dewan Juni tentunya di dalam Facebook, silakan saya bantu Dewan curian akan memberikan pertanyaan kali ini untuk Mr. Bahri di persilatan. Kristi sudah siap Kristi? Sudah. Sedikit. Oke didengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Sebagai seorang mahasiswa, apa pandangan objektif Anda terkait UU? Cipta Kerja dan apa rekomendasi anda untuk mahasiswa lainnya terkait UU Cipta Kerja tersebut? Ada dua ya. Baik, sudah siap? Sudah. sudah Oke, okay. persiapkan jawabannya maksimal. Ingat tiga puluh detik saja. Waktu 30 tiga Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. juara, saya akan kembali membuka special award untuk kategori Desember untuk Best in Public Present. Karena kita baru selesai. Ini ada terus. day terus. hari ini juara duanya. oh, oh <laughs> ini juara tiganya. oh udah ganti baju duluan ya. dan ini juara berapa? juara empatnya. Jadi kita udah selesai dan kita akan jalan-jalan ke mana? mau ya terus nanti ke. nanti lihat kondisi sih. Kondisi. kemana cocoknya gitu. Yeah. See, you. see you. thank you so much you. guys. Don't forget, to... oh. nah, <laughs> Don't forget to like. comment, subscribe. Dan ikutin terus keseruan Cece di ba di Bali tapi sekarang lagi di Jakarta. Okay, oh, see you.